Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin sagu mutiara Pertama kita siapkan lusagu mutiaranya Kemudian yang kedua kita siapkan santannya Kali ini aku pakai santan bubuk karena stoknya ada santan bubuk Dua bahan ini kita akan jadi apa? Yuk kita langsung aja kita siapkan air Sekitar 200 ml kita tuangkan ke dalam rantang Kemudian kita masukkan santan bubuknya ke dalam air 200 ml tadi. Dan kita aduk merata. Nah, supaya santannya ini wangi, kita akan kasih daun pandan. Potongan daun pandan di dalam santan sebelum kita rebus. Kemudian kita rebus santan. Sambil kita aduk merata ya, biar enggak enggak apa namanya enggak blujak ya kan. Nah, sambil diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, kita matikan. Selanjutnya kita akan menyiapkan bahan yang kedua yaitu sagu mutiaranya. Kita kita tuang ke dalam panci dan kita rendam. Kira-kira sekitar 300 ml air Kemudian kita rebus Sambil kita aduk Merata Kita beri gula sekitar 5 sendok makan Atau kira-kira sampai manis ya Kalau kurang air kita bisa tambahkan airnya Kita aduk-aduk sampai benar-benar empuk merata. Nah, biar wangi juga, kita kasih daun pandan di dalam mutiaranya, dan ini udah jadi, ya. Udah matang. Sagu mutiara maupun santannya, sekarang kita hidangkan. Alhamdulillah, sudah selesai. Jadi, cukup disiram aja sagu mutiaranya. Dan selamat menikmati, selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.